Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba review Notebook ini Dell Versi Dell Inspiron 14 ya Kita akan coba Ini kalau melihat fisiknya Ini masih vocal, juga nah, Masih kencang uh, Kalau fisiknya masih bagus Ini sekarang akan coba tes Baik ya, semuanya ya Beratannya, baik kecepatan maupun Apa namanya Jadi kalau kita kan ini lampu Makan hidup Ya kita masuk ke Sistem Windows 10 Minus 10 dan sekalian nanti kita akan coba untuk uh, install ke masuk ke Windows 11 apakah bisa masih mumpuni Windows 11 nya meskipun nanti kita pakai OS nya yang light ya karena supaya cepat mana yang kepakai mana yang tidak oke okay, kita akan coba Windows 10 hmm. Nah, kita coba masuk pertama-tama kita akan coba cek batu terutama untuk apa namanya untuk laptop ya karena mobil sehingga kita akan cek batunya ini Full charge, full charge batunya kalau di sini tertulis 100% itu dia bisa 5 jam 51 menit Jadi kalau tulisannya di sini bisa mampu 5 jam 51 menit untuk batunya kalau mungkin itu dalam kondisi untuk hanya pengetikan mungkin ya kurang lebih hanya tiga jam 3 jam 4 jam ya kalau untuk hanya tiga banyak. Tapi kalau untuk lihat uh, video mungkin tiga jam tiga jam tiga jam tiga jam tiga jam tiga jam tiga jam mungkin seperti ini yang kita lihat tidak ada yang pecah artinya layarnya mulus tidak ada jam Panel-panelnya juga bagus Sekarang kita akan coba tes keyboardnya Kita tes keyboard Sambil nunggu kita akan lihat uh, Spesifikasi Spek daripada Windows ini Kita lihat di, di ini. Saya pakai mouse saja ya ini. Mouse nya Ini indexer run N350 Run nya 2GB Operasi Windows nya Windows 10 Pro Nah Terus kita cek Herdisk nya Herdisk di Ini Manage -nya. Ini herdisk nya kita cek Manage saya ini buka untuk test keyboard test keyboard online ya test keyboard online ya untuk in edis ini test keyboard online ini untuk melihat kapasitas edisnya apa, apa ini hmm. ya kapasitasnya ini 500 gb 4505 biasanya itu 500 untuk Sekarang kita lihat tes keyboardnya. Di sini kita tes karena untuk keyboard ini pakai yang keyboard numeric ya untuk yang ada satu dua apa satu dua di tempat itu untuk keyboard yang model gini. Jadi kalau ngetes keyboard kalau Setup ini pakai yang ini kalau ngetes ini yang pakai keyboard numerik ini ya kita tes dari escape ya F1 nanti pakai FN F1 nya F1 nya pakai saya ulangi nah kita ulangi dulu mana tadi ecer ya ini kita ulangi dari escape bawahnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sampainya oke okay. oke okay, semua ya save jalan kontrol jalan start oke okay. art oke okay. oke okay. Masuk kanan kiri atas ini atas oke okay. ini terus untuk F1 F2 itu pakainya FN ya tekan FN F1 nah F1 F2 3 4 nah, ini Dan screen jalan nah, screen up insert Ctrl space plus min enter jalan ke sini ya yeah. sampai lagi ini sudah masuk semuanya karena untuk yang backup-backdown Ini pakainya keyboard yang satunya di keyboard yang desktop Nah ini sudah masuk semuanya Normal Sekarang kita tes webcamnya, nya Webcam Untuk zoom karena webcam Ada webcam tes Kita cek Webcam, webcam test tes cek webcam Kita cek Nah ini tes kita cek coba ini si kamera saya halo ini ya, biasakan untuk itu untuk mengikuti Karena saya pendek tidak mau Nah ini sudah mulai sama itu kapasitas webcamnya nanti dapat tidak nah, Iya, ini, nah, ini, ini jalan webnya. Maaf sekali ini muka saya tidak usah saya terlihatkan. Nanti tidak jadi terkenal. Ini 0,92 megapiksel resolusinya. Ini saya tutup aja bagaimana? Jalan keter HD standarnya HD resolusinya satu watt 8 RPM nah ini kecepatan itu dijalankan semuanya webcam terus kita coba ada nya oke kita tes HD pakai HD Sentinel biasanya untuk lihat rebus tidaknya HD -nya. kita download dulu HD Sentinel -nya download jadi sentinel hmm. ini kita pakai yang bisa aja yang trial aja okay. uh, download download yeah. hmm. Untuk batu, untuk biasanya kalau full charge itu 4 jam 5 jam Biasanya setelah itu dia akan turun gratis Blitar ya, rata-rata turunnya sebenarnya 1 jam, 2 jam Tapi masih kuat lah, 3 jam, tiga jam, 4 jam Ini arti masih tertulis 5 jam tetap ya Karena kita 10 menit, tapi insya Allah masih normal batunya Ini masih 5 jam, 48 menit, 98% Biasanya kalau laptop yang cek batunya tidak bagus Biasanya tertulis pertama kali mungkin tiga jam 4 jam tapi ketika 10 menit dia ya langsung drop turun tapi sudah turun drop tapi insya Allah ini masih batunya masih alhamdulillah masih bagus kita cek untuk uh, kesehatan habisnya kita install Tapi nunggu, mungkin kamera saya matikan dulu karena mungkin lama ini itu nanti, kita dulu programnya. Ya.